Halo guys, berjumpa lagi dengan Loren Cinar Barber Kalau kayak gini Loren lagi ngomongnya Loren Cinar Barber Soalnya Loren lagi berada di Barber guys Ini Loren lagi sedang membuat karya ya Kalau mau tahu silahkan aja nanti Dilihat videonya kayak gimana Ini salah satu daripada karya Loren nah, Ini sangat daripada hobi Loren yang satu ini Waduh, kalau sudah Loren kalau buat kayak ginian paling seneng guys paling seneng enggak tahu kenapa was aja kalau bikin-bikin yang kayak gini mau tahu kayak gimana ini lihat aja orangnya juga ganteng kok nggak apa-apa <tuk> ya. nah ini guys ini karyanya Loren guys keren keren keren coba lihat dari dekat dekat dekat dekat Mundur, mundur, mundur, mundur. Nah, ini guys, karyanya. Guys, kalau yang tadi bercanda, orang kali guys, guys, ada yang mau di sini. Ini kepalanya dibikin hair tattoo ya? Nah, gak tahu ini di, di, di, dikasih nama apa gitu ya? hair tatonya ya? tahu, mas. Dalam rangka apa ini, mas? Rambutnya minta diginiin, dibikin hair tattoo frustasi ya, frustasi. Ingin bergaya saja katanya, mungkin ya, kini ya, pengen bikin gaya saja gitu ya. Oke, gimana guys, pendapat anda semua? Ini salah satu daripada karya Loren. Udah lama Loren nggak bikin kayak gini ya Oke, sampai di sini dulu. Selamat menyaksikan, eh, terima kasih sudah menyaksikan konten Loren yang mungkin cuma sedikit ini, tapi mengasihkan juga kalau dilihat guys Oke, okay, good luck